Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semua Jumpa kembali bersama saya Zakir Asfal Official. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah tutorial Bagaimana caranya menambahkan sebuah tempat pada google map Misalnya teman-teman kita mempunyai sebuah toko ataupun warung Tapi belum terdata di google map Nah jadi begini caranya guys Supaya toko kita ataupun warung kita terdata di google map Supaya di saat orang lain mencari nama toko kita ataupun nama warung kita di Google Map, maka akan keluar hasilnya, guys. Langsung saja ke tutorialnya. Pertama, teman-teman buka dulu Google Drive. Eh, salah, ngapain Google Drive? Teman-teman buka dulu Google Maps. Setelah teman-teman buka Google Maps, agar lebih mudah, teman-teman buka settingan tampilkan di satelit. lalu teman-teman cari lokasi teman-teman saat ini. ini sekarang saya lagi berada di lokasi ini lalu kita tekan di pilihan lalu kita tambahkan tempat nama tempatnya kita tambahkan misalnya apa nama warung kita ataupun nama-nama toko kita Saya saya buat ini namanya warkop bangsaman kategorinya kita isi apakah restoran ataupun lain-lain setelah Teman-teman, mau pilih yang mana? Kemudian, lokasinya, lokasinya misalnya, kita berada di toko yang akan kita tambahkan tempat itu, maka kita tekan di sini aja, guys. Nah, di sini berarti ini dideteksi bahwa di mana tempat kita berada, bahwa disitulah lokasi toko tersebut. kemudian kita pilih hari untuk menambahkan jam buka kita contengkan semua berarti menandakan toko kita setiap hari buka mulai jam 7 pagi sampai mulai jam 9 pagi nih ya, ya sampai jam 11 malam hari Minggu ini kita aturlah terserah kita mau bagaimana hari Senin sampai jam 11 malam dari jam 9 sampai jam 11 malam hari Selasa dari jam 9 juga sampai jam 11 malam nah. kemudian hari Rabu juga sampai jam 11 malam sampai seterusnya sampai selesai ya guys Nah, kemudian, kita menambahkan fotonya, guys. Foto tentang toko kita ataupun warung kita. Supaya di saat orang mencari nama toko kita, maka bisa melihat foto-fotonya. Kita pilih foto yang mana akan kita tambahkan sebelumnya. Kita harus mengambil foto dulu, ataupun kita bisa mengambil foto di saat uh, penambahan fotonya, guys saat nah, kita mengupload disitu langsung kita ambil fotonya bisa juga sebelum kita mengupload kita sudah mengambil foto terlebih dahulu kemudian kita bisa juga menambahkan situs web toko kita ataupun warung kita misalnya situs webnya apa misalnya www.madugelulut.net ini situs web yang saya buat tapi saya belum sempat mengelolanya, guys kita bisa menambahkan kapan tempat ini dibuka misalnya saya tidak tahu juga bisa ataupun saya tahu kapan toko ini dibuka misalnya Januari tahun 2019 ya nah, guys langsung saja kita pilih 2019 kemudian udah selesai ini aja guys langsung kita tambahkan tempat saat kita menambahkan sebuah tempat maka kita akan mendapatkan 15 poin dari Google Map ya guys saat kita berkomentar pada suatu tempat juga kita mendapatkan poin, kita menambahkan tempat, kita juga mendapatkan poin. Mungkin pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial cara menambahkan tempat saja guys. Karena di Google Map ini banyak yang bisa kita tambahkan guys bisa juga kita tambahkan rumah kita kantor kita dan banyak lagi lain-lainnya yang bisa disimpan dibagikan yang kita ikuti dan juga banyak lagi lain-lainnya guys nah kita disini bisa menambahkan alamat rumah kita guys sehingga nah disana kita membuka Google Map keluar tanda rumah kita guys Walaupun kemana kita pergi, di saat kita menunjukkan arah ke rumah kita, maka Google Map otomatis akan menunjukkan arah pulang ke rumah kita. Sangat mudah kan guys? Mungkin cukup sekian dulu tutorial dari saya. Jika seandainya bermanfaat tutorial ini bagi teman-teman, mohon di subscribe dan salam seluruh warga Indonesia.